Mau diulang lagi, pertama, duhai, saya hanya tembang ini yang bisa aku beri tolong. Terimalah hadiah nyanyian cinta dari tulang untukmu. Yang begitu mencintai dan menyayangimu selalu. Yang begitu mencintai dan menyayangimu selalu.